Dengarkanlah Syair alunan kasih Dari tulusnya hati ini Yang begitu Mencintai Dan menyayangimu Selalu Yang begitu Cintai dan menyayangimu selalu, dan semoga bisa terhibur bahagialah di hari universalimu, dan semoga bisa terhibur.